Anda sedang mengalami masalah kesehatan mata? Masih bingung bagaimana cara mengatasinya? Berikut kami rekomendasikan bahan herbal yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang Anda derita. Bahan yang pertama adalah bilberry. Dikutip dari herosehat.com Buah bilberry digunakan untuk meningkatkan ketajaman penglihatan termasuk penglihatan di malam hari, mencegah katarak, degenerasi makula, dan glaukoma. Beberapa orang menggunakan bilberry untuk kondisi jantung dan pembuluh darah termasuk pengerasan arteri atau aterosklerosis, parises, penurunan aliran darah di pembuluh darah dan nyeri dada. Bilberry mengandung bahan kimia yang disebut dengan ranin, yang dapat membantu mengatasi diare, serta iritasi pada mulut dan tenggorokan. Dan bahan yang terakhir adalah madu. Dikutip dari liputan6.com, madu juga mengandung antioksidan dari senyawa serisin, pinobaksin, vitamin C, katalase, dan pinosemrin. Manfaat madu bagi kesehatan antara lain mencegah diabetes, memperkuat sistem kekebalan tubuh,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 merupakan produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Vimata terbuat dari ekstrak bahan alami, diproses dengan teknologi modern, dan telah memenuhi standar ISO 9001. Tak hanya itu, Vimata juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia, terdaftar di BPOM dengan kode registrasi, POM TR193631901 dan sudah mendapatkan sertifikat higienis dan sanitasi yang memadai sesuai standar produksi dari BPOM. Vimata memiliki beberapa komposisi sebagai berikut. Bilberry 10 mg dan Madu sebesar 10 gram.